Ya Rasulullah, apa sih yang paling kuat di dunia ini? Rasul menjawab gunung. Tanpa gunung, dunia syariatnya akan han, hancur. Gunung, dipasuk dengan gunung. Dunia ubah, pasuk dengan gunung. Kuat gunung. Ya Rasulullah, apa ada yang lebih kuat dari gunung? Ada apa? Besi. Oh, besi. Gunung bisa jadi jalan, Pak. Di dosernya, di doserku besi. Besi yang kuat. Ya yes, Rasulullah, apa ada yang lebih kuat daripada besi? Ada kata Rasul, apa ya Rasulullah yang lebih kuat daripada besi adalah api. Api tukang las besi bisa dilas, bisa dihancurkan. Api. Ya Rasulullah, apa ada yang lebih kuat lagi ya Rasul daripada api? Ada kata Rasul, apa air, api. Wah, kan orang biasanya yang kebakaran, ngondang, ya Pak ya, dari apa? Ya kebakaran, bawa air, dengan air, kan? Sehebat apapun, besar apapun, api akan padam dengan air walaupun lama. Ya Rasulullah, ada apa yang lebih kuat daripada air? Ada, kan? daripada air ada yang lebih kuat daripada air apa itu adalah majlis majlis taklim orang-orang yang sedang berdikir orang-orang yang seleh itu adalah pasak dunia ternyata itu kata rasul <tuh> أكبر لنا في Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma nawwir qulubana hidayatika kama nawwarta al Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amma ba'du ayyuhal hadhiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sumalhamdulillah sumalhamdulillah bi wa bi qudratillah kita semua bisa bertemu kembali berkumpul bersama di tempat yang mulia ini Setelah kita melaksanakan ibadah yang fardu Yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah Semoga kegiatan pada saat ini pada malam ini Dijadikan oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah yang makbul dan makbulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa seluruh amaliyah kita Menjadikan sebagai kendaraan Untuk menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga tercurah limpahkan Kepada baginda kita Habibana wa nabi yana nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarganya para sahabatnya para tabiin atbaung tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir semoga dan senantiasa semuanya tanpa terkecuali semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah, ibu bapak pada malam ini kita masih diberikan umur oleh Allah Dan Allah sekaligus memberikan kesehatannya Baik itu sehat jasmani ataupun rehatna rohani Alhamdulillah, Allah sudah menakdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini Allah sudah menakdirkan Kita semua bisa ikut taklim pada kesempatan ini Semoga seluruh niat Tulus ikhlas karena Allah Semata-mata ibu dan bapak hadir di tempat ini Ingin mendapatkan keriduan Allah Semata-mata ibu dan bapak hadir di tempat ini hanya melaksanakan perintah Allah. Seakan-akan ibu dan bapa hadir di tempat ini yang dicari hanya keriduan dan marbotilah. Semoga apa yang ibu niatin dan bapa di dalam hatinya masing-masing, apa yang menjadikan tujuan di dalam hatinya masing-masing, semoga Allah memberikannya dan wasilah sababiah ibu dan bapa hadiri tempat ini semoga pertama diberikan umur yang barokah rezeki yang banyak dan barokah dan dimudahkan segala urusan baik urusan dunia urusan agama urusan pekerjaan urusan keluarga semuanya semoga wasilah sababiah ikut taklim pada saat ini Allah memudahkan semuanya amin dan semoga wasilah sababia putra-putri kita, baik yang kecil sampai yang besar, mungkin yang masih duduk di TK, SD, SMP, SMA kuliah. Dan sampai ada juga yang sudah kerja dan keluarga putra-putri kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga ya Allah putra-putri kami semua dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah. Dijauhkan dari berbagai malahi malafetaka yang di luar kemampuan mereka. Dan semoga Allah memberikan kemampuan untuk mengantisipasinya. Amin. Allahumma ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapa hadirin. Muslimin wal muslimat. Mustami'in wal mustami'at. Seperti biasa kita istiqomah. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah semuanya. Al-Baqarah ayat 47-48 <clears throat> Seperti biasa sebelum sedikit ditafsirkan ya Kita bersama-sama untuk dibaca supaya kita dapat barokah Bukan hanya dari pendengaran tapi kita juga Membaca ayatnya. <tuh> tak barang-barang bu ya. عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ya bani israel al-kuru ni'mati allati an'antu alaikum dari alati alati an'amtu alaihum wa an'i alal alamin supaya malahkah tambah satu ayat lagi pak wad Yaumala'at ajzinap sunan napasin shayaw wala'ayong balumin hashaf. Ah, taliwala'yok ولا يقبل منها شفعة ولا من ولا هم ينصرون. ayat. Alhamdulillah, dengan ikhlas dan tulus karena Allah, kita semoga semuanya menjadikan fahala yang besar. Sekomah, ya, ya Bani Israel, hei orang Bani Israel! Uzukuru, ingatlah kamu sekalian. Ni'mati kepada nikmat-ku allati an'amtu yang yang sudah aku anugerahkan alaikum kepada kamu sekalian wa anni dan sesungguhnya aku fadaltukum sudah Meninggikan atau mengutamakan kepada kalian alal alamina, yaitu di atas umat-umat di masa alam atau di alam ini alal alamina kepada umat-umat umat yang lain. Ada penafsiran ala alim zamanihim. Jadi umat di zaman ya bani israel lathkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa an'i paddoltukum alal alamin ini ayat wabil khusus diturunkan kepada Bani Israel kenapa ditunjukkan kepada Bani Israel karena pada saat itu orang-orang Bani Israel itu di saat Allah memberikan kemajuan peradaban yang begitu tinggi mereka sudah maju dan kalau dibandingkan dengan yang lain di luar Bani Israel, itu jauh sekali. Namun pada saat itu orang-orang Bani Israel di saat di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah peradaban yang sangat tinggi, mereka itu sering melupakan Allah, Pak. Mereka itu sering tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pada saat itu, Allah sering menurunkan mana artinya anugerah Allah, makanan-makanan yang lezat dan nikmat kepada orang-orang Bani Israel wassalwa ayam mana wassalwa kemudian watadilil gomam di tengah-tengah teriknya matahari panasnya matahari pada saat itu Allah menciptakan gomam mega sehingga orang-orang Bani Israel itu di tengah-tengah gurun sahara yang begitu tandus dan gunung-gunung yang gundul tidak ada yang tempat untuk berteduh maka pada saat Allah, pada saat itu Allah menciptakan gomam mega-mega watan -mega. lilil gomam kemudian Allah lindungilah mereka dari panasnya matahari dengan mega-parek tekumanya -mega. ahna Allah ke orang ban Israel gitu mau makanan dikirim salwa mau makanan dikirim mana ya walaupun keadaan seperti tahulah bapak keadaan makatul itu seperti apa gitu ya tetapi tetapi kenyataannya Allah memberikan semuanya kepada orang-orang Bani Israel terus kemudian wa tafziril ma'i minal hajari dan Allah mengeluarkan air dari batu-batu jadi belahan-belahan batu itu keluar air air apa mata air ini untuk apa untuk kehidupan orang-orang Bani Isra alma usababul hayat air itu sabab kehidupan kalau hidup tanpa air semuanya orang pengaprasannya rasanya Pak, ya. tidak bisa minum tenggorokan pasti kering kalau tanpa A, Bapak kita juga kalau umpamanya air enggak ada ledeng enggak ada sumur enggak ada satu bulan aja, wah kelapakan kita gitu kan, jangan lama-lama, jangan satu tahun dua tahun pak, dua bulan satu bulan dua bulan kita repot, pak. kerepotan tanpa air, tah masih mewuhnya, kemakmurlah mereka itu, tetapi pada saat itu mereka lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sering tidak mau bersyukur kepada Allah, gitu kan, Ibadahnya semakin mengurang, maka undang Allah, ya bani Israel. Kenapa diundang dengan bani Israel? Padahal bani Israel itu hanya keturunannya pada saat itu. Jadi tinggal apa? Tinggal cucu-cucunya, tinggal anak-anak cucunya. Aslinya orang bani Israel itu adalah siapa? Nabi Yakub, kan ya? Itu nabi-nabi. Matak dalam ayat selanjutnya Ini padol tukum alal alamin Orang-orang Bani Israel itu diunggulkan Dilebihkan oleh Allah Dari keturunan-keturunan yang lain Atau bangsa-bangsa lain Bangsa Quraisy dan sebagainya Dilebihkan kenapa? Yang pertama lebihnya orang Bani Israel itu Banyak keturunan Bani Israel Dari Bani Israel itu Yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul Terutama Nabi Yakub alaihi salam itu keturunan Bani Israil. sebetulnya ini menjadikan apa mengingatkan kepada anaknya tapi disebutkan bapaknya gitulah Kenapa jadi diingatkan kepada anaknya tapi ini diceritakan Bapak bapaknya tujuannya apa sini dikatakan tujuannya ini Lianna fi padli abaihim padolahum. Kenapa? Karena bapak-bapak dari orang Bani Israel itu yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi-nabi orang Bani Israel itu lebih, Pak. Banyak Nabi. Jadi, Nabi di zaman Bani Israel itu, Nabi Musa sama Nabi Harun. Dua. Jadi, enggak cukup satu Nabi itu. Jadi, Ustaznya dia kedua. <laughs> ada yang tiga ya kan? Ini saking apanya Mungkin orang Bani Israel ini Sedikit agak no, no, istri, Banyak yang nakal <laughs> Makanya Ustaznya juga harus Banyak nabinya juga harus banyak Beda dengan kita Nabi Muhammad Alaihi SAW adalah Satu-satunya Nabi yang terakhir La Nabiya Ba'gah Tidak ada Nabi setelah Nabi kita Bahkan kalau kita mempunyai apa tekan bahwa akan ada lagi nabi atau sudah ada lagi nabi setelah nabi Muhammad faqad kafaru maka orang itu termasuk ku, kufur. Yang punya nabi lagi apalagi yang mengaku na mengaku nabi gitu kan kan zaman dulu banyak yang mengaku nabi. Meng, mengaku lagi apa meng, apa jangankan mengaku nabi kita punya nabi lagi juga sudah kufur apalagi mengaku na murtad her biasa, itukan. Ah, ini turunkan ke mana? Bani Isro, Suraeel, banyak. Karena kenapa? Karena orang Bani Isra'il pada saat itu, di saat itu lagi apa? Lagi tidak mau bersyukur, kurang bersyukur lah. Diberi nikmat kurang bersyukur. Bersyukur ditegur oleh Allah melalui ayat ini. Ya Bani Isroil kuru ya, disebutkan bapaknya yang dimaksud anak-anaknya kudu mau bersyukur karena bapaknya yakin. Nggak harus diingatin lagi nabi-nabi sudah nggak ada. Tetapi yang diingatkan ini adalah in apa? Adalah anak-anaknya, gitu kan? Dalam tafsir bayang disebutkan. Wadzikrul ni'am alal abai ilzamu syukri alal -al abnai. Jadi, diceritakan nikmat ini kepada bapaknya. Ilzamu syukri alal abnai supaya menetapkan syukurnya anak-anak dari orang Bani Israel. Bani Israel. Pak, innahum yusharifuna bisharufihim. Kerana mereka orang Bani Israel bisa mulia. Kerana kemuliaan siapanya. karena kemuliaan bapak-bapaknya. Ini orang Sokir, Pak budakna dihargai. Ah, saya memang menghargai bukan anaknya tapi menghargai siapanya. Bapaknya. itu kan. Oh, bapaknya ini pejabat, saya hargai anaknya. Oh, bapaknya ini ulama besar, saya anaknya, hargai anaknya. Nah, ini kita menghargai anaknya ini apa Dengan kemuliaan bapak-bapaknya. nah Orang Bani Israel ini dimuliakan dan dilebihkan oleh Allah ini. Kenapa? Karena Allah sudah memuliakan bapak-bapak dari orang Bani Israel. Nah pada saat itu. Udukuru kata Allah. Hey, orang Bani Israel alias keturunan-keturunan Nabi Yaqubali Salam. Keturunan para Nabi. Banyak Nabi diangkat dari golongan Bani Israel. Ulkurub nikmati, ingatlah kalian. Ulkuru, aye waskuru, ya. Kalau kita kan ah ikut ulama aja, ikut ahli tafsir aja. Ulkuru, ingatlah waskuru dan harus bersyukur. Kenapa ulkuru Allah ini supaya semuanya ingat dulu, supaya ingat tu. Apakah cukup dengan ingat? Tidak, harus apa? Waskuru, wafalu, bersyukurlah, gitu kan? Ingat kemudian bersyukur, bersyukur. Ingat bahwa ini adalah nikmat Allah. Mata imat nikmat Allah punya tangan dari Allah. Ini kenikmatan dari Allah bisa berjalan pun ini merupakan kenikmatan dari Allah, ya kan? Banyak ini nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Matahari masih terbit, bulan masih terbit, ya kan? Masih norma terbit dan tenggelamnya tidak belum terbalik. Ini merupakan nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Sehingga wa in Kalaulah sekali-kali Bapak, Ibu semuanya ingin menghitung. Nih, nikmat Allah ingin dihitung kurang. teh. Wa in ta'udu nikmat Allahi la tuh suha. Menurang-urang ring hitung karena nikmat Allah. Najan make matematika, najan make orang-orang yang pintar. Ya, Pak, ya. Bak sang apa tidak akan pernah terhitung dan tidak akan pernah terkumpul dan terhimpun nikmat Allah. Itu saking banyaknya nikmat Allah. Saking banyaknya, Allah terbagi. Allah tersayang. Ya, cuman kitanya aja. Ya, makanya saya terpaku. Kalau non-muslim ibadahnya seperti itu ngobrol bang kalau ibadah di agama Abang gimana hari Minggu pagi satu jam udah selesai ketemu lagi Minggu depan si musuh kali ketemu dep depan itu tadi jamin masuk surga Caca, asam mudah gitunya asa murah banget kita surga Batur. maka waspada ya diimbing-imbing dengan surga ini surga ini mahal surga ini sangat luar biasa penuh dengan kenikmatan yang sangat luar biasa bahkan Allah menyebutkan wala ro'at samiat hutunun kenikmatan surga teh ibu bapak yang belum pernah kita lihat di dunia, yang belum pernah kita dengar di dunia itu kenikmatan sur surga, surga. Kalaulah seandainya ada kata-kata para punjangga yang menyebutkan nikmat surga terbegini indahnya indahnya itu mah tidak seberapa yang dituangkan di dalam puisinya, ya? Yang pada hakikatnya mawalar roat ainun nikmat surga itu tidak pernah apa? Tidak pernah kita lihat di dunia ini. Naon sok nupang nikmat nah di alam dunia? Di surga meluhi sekte samarakanu ah, nupang nah, di surga. Bapak pernah mendengar Nabi Dawud alaihi salam ada riwayat akan dipendengarkan oleh Allah surat suaranya yang indah itu di dalam surga Pak Ya Bayangkan saja di dunia dalam satu tafsir katakan ketika Nabi Dawud alaihi salam membaca Al-Qur'an membaca apa Al-Qur'an ya membaca ayat-ayat Allah Air yang mau jatuh ke bumi berhenti dulu. Genting juga yang mau jatuh ke bumi mendengar suara Nabi Daud berhenti dulu. Itu saking apanya? Saking nikmatnya sampai seluruh makhluk oleh Allah tidak ada yang bergerak mendengarkan suaranya Nabi Daud. Kita saja kalau undang suara empuk, suara yang juara internasional, dunia, kelas dunia. Undang kala Arif. Cina baca Quran, miknya yang bagus, sonnya yang hebat. Bukan yang kerupak-kerupak itunya. Sehingga ayah kerupuk di jerona. Nggak, ini bagus umpamanya. Pastilah kita sebagai jamaah akan terpelongok-pelongok, Pak. Allah, ya Allah, ya Allah. Pasti gitu Ya nah ini pak subhanallah nanti kenikmatan surga mata saya ini dipikir-pikir oh murah banget sih surga tanya mending gampang ibadah samingul sekali ya gitu kan mana syukurnya mana ininya enggak ada matak di kita ini untuk membeli surga wajar nikmat Allah harus dibeli disyukuri dan mensyukuri nikmat Allah ini kita ini apa Uh, untuk menebus ridho Allah dan ditukarkan nanti dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Saya ngobrol ya Saya rumah sempit Kendaraannya melilit kita Islam gitu kan Kecil gitu kan Tapi kalau bicara sama istri Alhamdulillah Ya Kita punya anak tujuh Belum ada yang kelaparan Saya punya anak tujuh ingin semuanya masuk pondok baru empat Alhamdulillah tiap bulan belum pernah kelaparan ini bayangkan Pak apalagi Bapak ya yang banyak uang yang rumahnya luas yang ekonominya luas daripada saya ini saya yang serba sempit yang serba irit yang serba minimalis ya kan ini Ya Allah, sujud sering sujud bersyukur terhadap Allah Ternyata engkau ya Allah sudah banyak memberikan keuntungan dan memberikan kenikmatan ya Allah Sementara saya belum ya Allah sempurnya ya Allah membayarnya Enggak harus, enggak harus pakai uang Allah, enggak harus pakai apa Asal dipakai apa mata kita dipakai baca Quran, ya kan? Mata kita dipakai melihat-melihat yang sangat positif. Lihatlah yang sangat positif, bisa itu ceramah, bisa itu lagi baca Al-Qur'an, yang tidak positif, yang haram-haram. Kita matikan mata kita. Bukan bukan untuk ahli Allah itu penglihatannya. Ya. Tantangan ini semakin apa di televisi, tantangan ini semakin apa? Semakin muncak Pak untuk kita. Ini tantangan, Pak. Mungkin jangan tipinya yang dirusak, ya. <guruh> jangan HP-nya yang di hancurkan. Ya. Tetapi ini merupakan tantangan di dalam TV ini banyak belisnya, Pak. Banyak iblisnya, banyak setannya, banyak tontonan-tontonan yang akan menghancurkan kita dan akan menjauhkan kita dari Allah. Banyak coba bapak pantang saja satu channel dari subuh sampai pagi sampai malam coba sekarang channel satu channel saja Indosiar, lah katakan atau apa saja channel uh macam-macam ada yang banyak yang sudah tidak pantas ditonton oleh kita sebagai muslim dan muslimat ya Allah apa ini kita akan walis udah-udah aja Nggak enggak boleh ada tipe aja justru tantangan Pak contoh begini Pak tantangan Pak saya kalau ke kampung <coughs> dingin pak ya dingin enggak ada tontonan ya? uh, kata orang kampung Alhamdulillah start di sini mah masyarakat nah, kalau jam segini udah pada masuk rumah semuanya enggak ada yang berguluyuran enggak ada yang apa yang nonton ini naksana sini enggak ada Apalagi bentuk kemaksiatan itu enggak ada. Kata saya dilihat ya memang iya. tipiknya tipinya jarang di tiap rumah, runyem. Kemudian tempat maksiat pun enggak ada. Mau keluar pun renyem-renyem enggak di sini kan. Kalau kita jalan ke sedang-sedang masih berani. Kalau di daerah, di kampung kan berjalan satu kilo sudah pendem ada Sudah enggak ada orang. Maghrib-maghrib. Ya, pak. jadi kemaksiatan itu tidak maksiatnya kerana tidak, tidak ada fasilitas tidak ada bioskop tidak apa kalau di sini pak bapak asal punya uang ke depan, bisa pak maksiat ya bisa nonton ada bioskop ada mall ada apa itu pak maka tantangan ini kata Rasulullah Semakin tinggi apa tantangan kalau kita kuat menghadapinya, maka pahalanya pun semakin besar, Pak. Jadi pahalanya orang sini dengan orang kampung sama tidak maksiatnya tapi pahalanya beda. Pahalanya yakin beda, kenapa? Karena di sana nggak ada tantangan, Pak. Nggak ada tempatnya, nggak ada di fasilitasnya. Tapi kalau kita di sini kuat tidak maksiat padahal tempat maksiat banyak, ya Pak lingkungan kita mungkin lingkungan setan mungkin tapi kita kuat imannya hebat semakin dekat dengan Allah tahajudnya hebat sulatnya hebat syukurnya hebat maka etak, maka kita akan diberikan pahala yang besar sekali Allahu Akbar Bapak datang ke sini perang dulu ya perang dulu banyak dengan apa dengan nap, nafsu lihat pekerjaan Bapak masih banyak kata pada KM Ya, oh pekerjaannya banyak nih. Oh saya nggak ikut ngaji, nggak kerja aja. Pasti gitu kan? Perang dulu atau punya apa di TV ada sinetron yang rame-rame? Ya, oh ini sinetron yang rame-rame nih. Perang dulu. Ya Allah ngaji nonton TV. ngaji apa seleselin kerja ya, ya kan? padahal kalau kerja ini dinantilah sesudah Isya bisa ya bisa dituna setelah Isya juga oh kita ini apa meningaji ini perang dulu Pak Bapak tahu dah perang dengan nafsu dengan perang dengan dunia perang dengan keuntungan perang dengan apa meninggalkan warung Pak perang Pak ada yang punya warung di sini buka warung lumayanlah satu jam atau satu jam kurang dari maghrib sampai dapat mungkinlah ratus ribu lebar nih kalau ikut ngaji lempar ya Allah belum terbuka hatinya belum terbuka sirojam muniro kalau seandainya hatinya sudah lapang sudah terang sudah luar biasa ini kelihatan di masjid al-arif tercinta ada rahmat yang besar ada pertolongan Allah dan ampunan Allah yang begitu besar melalui taklim melalui pengajian ini Ya Allah Ya Karim ini yang menguatkan dunia T adanya majlis taklim. makanya hebat kalau orang yang bisa mendirikan majlis taklim. karena bukan saya nih yang mendirikan bukan saya tapi siapa ya rekan-rekan Pak Haji itu Pak Sofya Naopah itu Pak Haji uh, Pak RW itu yang mendirikan kalau saya mah Ustaz ngaji, ngaji. Kalau saya mah Ustaz libur. Ya libur. Begitu kan Ustaz Nasibnya gitu kan? Nah, yang mendirikan ini yang sangat luar biasa, ada sahabat Pak yang bertanya nih, ada sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah, apa sih yang paling kuat di dunia ini? Rasul menjawab, gunung. Tanpa gunung dunia syariatnya akan han hancur. Gunung dipasak dengan gunung dunia Allah. Pasak dengan gunung, kuat gunung.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 Kalau sudah di masjid ini, di masjid-masjid yang mana dia sudah tidak ada perkumpulan majelis-majelis taklim, maka itu dunia akan cepat hancur, Pak. Semua udah pada kumpul di mall, udah pada kumpul di jalan, udah pada kumpul di mana. Mata kita bersyukur, Pak Haji, masih ada di Masjid Al-Arif, di masjid kita ini masih ada walaupun ya, ya. Walaupun kita ini apa adanya, mudah-mudahan ini istiqomah untuk memagari untuk memberikan kekuatan dunia ini. Maka bunia dual Islam. Jadi dikuatkenana apa? Islam ini dengan ilmunya ulama, dengan orang yang soleh dengan himpunan-himpunan yang di sana di apa dijelaskan syariat-syariat itu ta'lim. Itulah Pengukat adalah Islam hebatnya, jadi lebih kuat daripada segala-galanya adalah Majlis Talim dan orang-orang yang sal salih. Maka pertahankanlah, ya, pertahankanlah. Semakin banyak Majlis Talim dunia semakin kuat. Semakin banyaklah Majlis Talim akan semakin kuatlah lingkungan di situ dengan penuh dengan keberkahan, pak. Ulah masjid Gede tanpa ada kegiatan-kegiatan. Maka di anak anak tadi burusut banyak Alhamdulillah Generasi Bapak kita sudah tidak ada Ganti sama anak A Siapa gantinya Pak Anak-anak kita Anak-anak kita Minimal Bapak semua bisa Baca Quran lah Minimal bisa baca Quran Quran Atukan Itu maksimalnya hafal Quran Qurannya Hafal Quran Qurannya begitu Pak ya <tuh> nah, Makanya Orang-orang Bani Israel Diingatin sama Allah ya. Wahai orang Bani Israel Udkur nikmati Setelah ingat kamu harus bersyukur. Syukur ya Tepak Maaf Allah mengkhususkan ke orang Bani Israel Tapi umumnya mah Kepada seluruh manusia manusia termasuk kita semua semua Pak ya urang sararea teh kudu ingat cenah hey bapak-bapak nikmat yal latihan antu kudu ingat anjeun kabeh karena nikmat anu dibikin ku kami kana anjeun kabeh solallah sok kudu zikir kudu ingat waskuru kudu salukuran karena nikmat di ya Allah apalagi kata Allah sudah berjanji la in syakartum la aziidannakum walain kafartum inna adzabil syadid Kalaulah kalian mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Kalau mau bersyukur, La azizan aku mangka kami akan tambah dilipat gandakan nikmatnya. Toh, mata kelam orang nikmat beki awal, rezeki beki hese. Eh, tapi kurang syukur ke Allah. Artinya nuletik nuge deh, orang syukuri nikmati, ya, nikmati. Ko ada orang yang saleh mafak, ya? Kita dapat rezeki dibagi tiga sepertiga buat keluarga sepertiga buat apa? Buat agama sepertiga lagi. Buat agama apa disodakohkan, diapakan untuk akhirat kita. Sepertiga lagi untuk apa? Untuk modal. Ini dibagi tiga sebagai seperti sepertiga pertiga, harta kita. Setelah kita pakai zakat ya. Nah. Belum? Bukan, bukan adanya ya. Hmmm, <coughs> oh, ini apa ya? Udah bersyukur. Nah, cina orang tebet giat. Oh, orang yakin kurang syukuran ke Allah. Tengok kena, kena siksaan, tengok kena, kena ujian. Kurang kurang syukur ke Allah, ya? Namun orang Ayana getoh syukur ke Allah. Mata nak pakai bener ceri, nak pakai bener tengen, nak pakai bener semuanya pakai kebenaran yang positif positif, ya? Punya HP kita goyangkan tangan dengan caranya untuk berdakwah masukkan dakwah kita ini. Kalau tidak basah bisa dakwah kita ambil guru kita masukkan di media. Itu sama dengan dakwah. Dakwah. Pipi, bagus, orang channel deh. Sing pilihan gitu Ayo dia ayah tagonian, tagoni, bagaimana? Bolehlah dia ayat dangdutan kira-kira yang mau ditinjau apa? Mau dilihat apa? Dangdut, apakah sidahan? Rada berat karena dangdutnya. Komo katanya kombo. Anu naon pakaiannya anu dajal, dada dan bujal sudah kelihatan. Ya, itu dajal atau Legmong atau sampai keluaran apa-apa istilah tidak apa tidak tertutup auratnya auratnya kita pantang kita lihat itu Pak bukan bersyukur mata kita justru dipakai kufur ini Bantas Allahul Aziz dan Aku muwalin kafartum ina azabilah kalau seandainya kalian tidak mau bersyukur kepada kami kata Allah lah tunggulah azab dari kami peringatan dari kami kemana adab dari kami teh serba dikurangan serba sulit serba susah serba resah pak tak saya bersyukur syukur ya Allah ya karim saya umpamanya tiap hari bangun tidur hanya mengerjakan sholat yang sangat sederhana tidak begitu hebat seperti bapak-bapak tapi Allah sangat menyayanginya ya itu kan hanya kita bersyukur aja nggak harus ke pasar kayak Mas Namunin enggak enggak kan saya mah enggak harus dorong roda harus pergi ke kantor, harus pergi ke mana, tapi Allah, Allah nih, Allah apa memberikannya sampai ke orang keling-keling cari rumah saya. Mau apa? Dulu katanya punya utang. Dulu udah lima tahun masih ingat. Diingatkan Allah, diingat Allah, dulu punya utang berapa? Nggak besar lima ratus ribu, cari ustadz anwar, di mana dulu waktu rumah masih di sana cari-cari. Cik hati ya Allah engkau memberikan rizki sampai rizki itu berputar mencari orangnya ya? jadi lain urang nu neangan duna duit nu neangan urang ya ba ya? nah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salat duha jangan ditinggalkan ya bada ashar waqiah jangan ditinggalkan ya mau tidur bersolawat minimal satu dua tiap kali maksimalnya solawat Allahumma sholli alai surina Muhammad minimal 200 kali jangan kau tinggalkan sepatuah guru-guru gitu ya Insyaallah kau hidup tidak akan seripuh dan serepot banget enggak harus apa membiayai anak tujuh orang enggak harus enggak harus dorong roda enggak harus jualan ini dan itu enggak harus hanya engkau hanya mau bersyukur kepada Allah. Estikau di dalam ibadah. Kita sering setiap pada asar ibu pada asar buka wakilah, ya baca tiga kali atau satu kali. ya ini ikhlas aja. Kalau kita tidak sanggup satu kotam Al Quran, ya angkat saja satu surat aja. Wakilah baca. Tiap asar. Ya masin? suka mas? Alhamdulillah. Teruskan. Duha sebelum kita pergi kemana-mana bangun tidur jam delapan. Kita salat tuha jangan kita lupakan. Di situ ada doa Allah mainkan rezeki pisah maaf ansil, mainkan afil alifah krisul dan seterusnya. Ya Allah kalau seandainya rezeki kami masih ada di laut, dekatkan. Kalau rezeki kami jauh, dekatkan. Kalau rezeki kami sedikit, mainkan kalilan pakasir. Kalau sedikit banyakkan ya Allah. Kalau sulit mudahkan ya Allah. Terus tiap hari berdoa dan berdoa kepada Allah. But Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam segala langkah kita ya supaya kita cukup Allahu kafi Allah yang mencukupi warbunal kafi dan Allah yang memberikan kecukup kecukupan Allah yang mencukupinya adan ya <laughs> ya lah waktu terbatas dengan waktu ya jadi kita ini mudah-mudahan Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh sahabat-sahabat saya da, bisa menyampaikan sesuatu di tempat ini Ya, Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, bisa menjadikan kuat di dalam Islam kita ini e, Syariatnya kita sababiah melaksanakan taklim di tempat yang mulia ini Insya Allah di minggu yang akan datang kalau kita diberikan umur oleh Allah dan diberikan kesehatan kita teruskan dengan Ayat yang selanjutnya, namun ini Allah memberikan kesimpulannya bahwa kita harus ingat kepada nikmat Allah. Allah yang sudah mengunggulkan dan melebihkan kepada umat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam termasuk kepada kita semua. Semua disebutnya umat tawasatoh, umat yang wal takumin, khairun, umat yang bagus, yang menjadikan wasat pertengahan daripada umat-umat yang lain kita harus bersyukur juga tersegalan nikmat-nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita amin ya Allah semoga engkau memberikan kemampuan kepada kami semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan amin Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanatawwaqina za banar wassalamun warahmatullahi wabarakatuh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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari alaih wal mujahid fi sabilillah tidakkah hati kita sangka ketika kalimat tauhid bangkar kalimat yang agung suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat